Ku naon di cangkiran, apa abdi mentah? Bang gue. Mending waktu ku zaman. Ulah ka bawaku sakabakaba, ay mending ka waktu ka garis Pak, ceuk garis badan lama ulah ka bawaku sakabakaba, ulah ka bawaku tutup kalaruh. Jadi sok sanajan kaayaan robah waktu zaman aku hiji contoh nawe pt orang Sunda bos barudaknya bosa punah hari kurunyung tehnya kebudayaan batunya lagu-lagu bagi jenteng arti ogenya bagi jenteng arti oge bang, bang, bang, bang. eh pesep teh di lalajuanan tapi lamun di lagu-lagu orang lagu orang Sunda harian ngeponate Emang, memangnya, eh, tapi eh, kemajuan zaman, empek, hmm. sekio, tapi ulah nepi kengkapoho karena kebudayaan sorangan an, ya, alasan, ada perasna, apa waktu teh, mie indung, gawaktu, kajaman, teh, kurang teh di, bisa ngamain pakan, kemajuan teknologi, demi bening alken, demi eh, uh, kebudayaan, kurang ku teknologi ku kecanggihan zaman kumaha bisa dimanfaatkan supaya budaya-budaya orang Teh bisa lewih halus bisa lewih kajojo oke, ku bangsa-bangsa batur, ku budaya-budaya basur, langkung dihargaan gitu, Tah ku eh ulah nepikun teh istilah nama kebudayaan Teh Kitu-kitu nah, -gitu aja tapi ku kemajuan teknologi ku kolaborasi na Kama jangan zaman teh dulu. Mung mung kudu di kudu di munculin mah kudu diikuti hmm. Jadi ulah ulah mung ku kamajuan teknologi tuh te siapa dan analogi teknologi butuh ku teknologi mah lamun jama ngis e, mung e, mengakui kemajuan teknologi mau maju ya, lup, mau maju, mau maju oke kebudayaan anak, nanten aku masih supaya budaya orang teh lebih halus, lebih najer ku kemajuan teknologi bisa disebat gitu minum kawatku bapak-bapak agamaan teh, tapi utama panginten upami ayah nulangkung saya nanti nante nanti pernyataan atau nanti tanggapan nana, manggal itu mah penginten kamu pak rt lima oke tapi tisim kuring kirang radat kirang itu malah pada ditambihan mah itu Minum dulu air yang banyak, katanya jangan minum, minum dulu kopi. Minnya harus tadi saya ulek pot tempe. Karena anjir, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, Kan ayah kata bahasa nih, nih, nih, nih, nih, siliku junti nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, lupa, nih, nih, nih, nih, mas menghokel dengan budaya ini semas budaya sunat lah. takai apa dibalikan tiada kembali kandi mahabir jadi budak politik ini apapun itu masras setnya kuliah budak politik tuh. ya karena ini zaman itu sebentar zaman ayah nama borak karabilitik pa pepe bok pa f 2 sebentar kan tinggal cara belajarnya memahami lah segala sesuatunya dan jamanan modern seperti Ayuna, itu kan kapukur mah udah ada kasawah, nge-nyangan kuyuk belum makan, nge-nyangan kawalungan, nge-nyangan kayaknya masuk keluangan, belum kuyuk nah, Awi waktu sana, belum kuyuk lagi belut-belut nah, belut-belut, aduh, kaya nah, itu, selera-selera Awi, salah nyebatkan belut, selera lain kuyuk, nge-duka pikiran kuyuk Aiko nya pake buat gil mau terang, gulang kali aja masuk sama model neger di sepat dengan neger, ngurek waj mau terang kan mau terangnya ma, ma, ma, kuota pasti gitu gulang kali aja namanya, mau terang kan kampung rumah sok terus kurang ke luang lah, alaman lah ngadamal ngagulang, teh, bahanan teh. jeruk Jeruk. apa ini alaman teh? gak Kucing sumpuk ngalaman, ngalaman pernah disebut oleh kalung, aja. Alhamdulillah kalau katamu, kalo macam-macam bagus. aku orang bi gitu kan. Tapi dah dilepaskan lagi ya Pak RT. Murang kali ayunan kan teh ya. Orang guru-guru bapak-bapak ada mantai, kaki di tempat pastayanya, ayah, anak, namanya, ayahnya, yang main sorot, gablok di mana, hmm. hmm. turun, ayah lain di buruan ngukur kusah, utat, mah, ayahnya, ayahnya, teknologi ayahnya, ayahnya, ayahnya, ayahnya, HP min hp jadwal, jadul android genganya. kurang kali ayeuna mah teu kudu di lapangan no hayangna tinggal di hp Ayang main bola di no hp aja main nawa, no hp aja kakitan benten akil, gitu jadi ka, karakter, karakter <tuk> dibangun uh, itu dibangun anu dibangun kurang kali aku, aku, aku, aku, pembelajaran teh nah. aina Pami setting dana HP ini, halo oh, semoga karakter ayo, <tuk> ya, ten, jiwa sosialnya tetap ayah. Uh, <tuk> jiwa sosialnya ayah. makan. ayah HP ini. Apa ya? Pami tanya, "HP pamit, pada di aku hati-hati harus keretak hati-hati berarti udah udah gitu kan itu ada pengalaman, main nalayangan upamainya besok lewe Alhamdulillah, aku tak lah atau payah kelima ucapkan, itu pengalaman iya, kepungkur mana itu kok lewe lewe, lewe kontak batin-batin itu kontak batin itu ayo nama-nama besok budak baru lah, yang main dia jadi kerjasama sama itu ya pan bahlau ama kelompok-kelompoknya, hmm, saya, CEO, jam grupnya, jam gua, jam ya. grup dia, mau dia ucing sumput, oke kan? Hmm. Katingan, silih bantuan anak-anak, hmm. so, tapi yang murahan kali aja lah, gendong pamutas hp, nyali rawe ki, kadien tuh yang pak takat ki, asam rok, ya, kenyang, ngobrol ki, ya, weh, nah gitu teh ya, nah lu kan Nanti, kurang kali teh kenaikan, karena kenaikan diri, nah sorangan gitu begini sebagai orang tua, merenungkan sedang di tanah, di tanah, oh, di tanah, eh, selama tanah, di tanah, di tanah, di tanah, di tanah, di tanah, di tanah, di Hai, namanya Naimi Rin, karena zaman Makkadah. Mungkin ya, Makkadah. Hai, nama saya, namanya Nkurang. Terima kasih, Naimi. Ntar, eh, teleras. Oh, lah, kamalinaan. Nah, pan Ari kurang tengiring, masih kurang tinggal. Bentengnya baru kampungku makan. E, zaman budak, Bahila, Sarang sarangkainya kan budak. Nama sahareha kan kapungku so, masuk. Bismes, Bu, nunggu ke syirah, saya <laughs> <tuk> Makan, Alhamdulillah abi kantuk buduh. Mauankam, <tiop> segala teh kan ya. Ah, <tiop> di Terus. nanti kutu <tuk> mudah-mudahan kurang mah cara rehat, kuning kamu isinya disebabkan mau tapi dah. Unta disiratena na barang-barang ushumusuman gitu janten nah, kome ayah si ganjer nyer, si ganjer si soca nya tepa gitu tepa gitu kadang-kadang kan ai kapunggo mah ambung teh apa keuringi sikir tere deuna te, pana teh hmm. janten ah mudah-mudahan ayeuna nah, mah kulah duwikaan ka alamon kuluhan bae na nya anu kalitu teh nah, anu sae te, pisan lah te, oh sampah lamungus etang juga nih kali Ya nama hmm. alaman ya, pang eh kali aina mah gitu, kemudian hmm. kali aina mah bersedekah anu, ya, nah. Nah. terus ke alaman ku, <tuh> ini pungkur, alaman gitu, terawah, mata sepuh sepuh orang, sepuh, kurang gitu, selaku sepuhnya, diurus, mulai kali wadukainya gitu, ayah muridnya, ayah ingusan disusut ayah pang intan, saya titik di mulai kita kalau ngalaman, bakal bakalan, bakal. Ayah Bima, ayah Boka, Tualena, ya, teh, pernah. Oh, pernah, paling ma di, di, di atau eh. uh, saya nyaman sama lantas. Kau Kapungkur abis pasian dua perak tuh agung. Di nasoban, di akel, di adol, di perolokan ku, di uyak, di uyak tau makai, di utara, di utara si, di utara si, di kepo kepo, kepo, kepo, kepo, kepo, kepo, kepo, kepo, kepo, kepo, kepo, ya gitu pengintennya pengalaman orang serali pengintennya cerita cuma iya, cerita di wa itu aja dengan semua kealaman kurang kali ayam apa sih ramah kita si, gitu, oh ya. tina sosial tina kebersamaan anak buktina kerjasama, nah, kerjasama kerjasama siliasi silisa jeng silina gotong royong asuna gotong royong lebih gitu. Yes, Jadi sungkan Wei, kasorang kurang kali air nanya, singkasorang itu makanya air terkawis apa orang kayaknya ada kumah di bikan kurang, so aku seku Nah, terus nah, uh, terus terus kan pendidikanku sampai di orang Wei di sekolah naobinya, tapi dah air lo penting lo pendidikan kurang dibumi. Saya di internet ah, uh, tapi daerah ini pisang, itu te. sesaran, oh, yang janten ku teknologi T ya, PRT. Akhirnya, kali so, ano, HP ada wakil, ya, teh, Nah, so, nah, nah semuanya, orang tua, pasti nyarinya. main HP, murang kali kentang, tapi salah so, uh, Dina segi positif, makanya awon jeli sayang aja ayah ayah om ya sebenarnya teknologina teknologi na murang kali orang biasa, ayo mau tuh hoyong nawon nawon di nom hp g segala ayah, gini nanti nggak tuh kuota naun kuat, kan mudah mudahan, lan tapi kan kadang kadangan, lan tapi kan kalau pas lari ke kastika kontrol berantai terus, makanya. Terima kasih yang kuring mau umajak khas Kepala sesepuh Ayo orang Ngeronjatkin Ajen budaya Sunda orang Udah duwikin ka Lengit jati dirina Aamiin okay, eh, Ayo orang eh, Ngadidik Ngaping putra putri orang ngadidik, ngadidik. Uh -uh, Ngaping Misalnya ngadidik putra putri orang ulah duwikin ka nggak mau bohokin karena budaya nasionalan, ya, nah, oke okay. okay, mudah-mudahan orang salah kusepuhna oke okay. ulah bikin kak, lepas kontrol lah, kamu orang kali orang kuayana kemajuan teknologi ya, kuayana ya. seperti HP gitunya, ya, ah gendingan karakter orang kali itu bang mitos kata-catatnya, oke sedirubahna, ya, okay kan Ayah Pari Pao segini nya hari ngomongnya sama hei si, mending keneh nyaga mending keneh orang takit-takit ya akhirnya olah duing kemuran orang uh, ku uh, anug negatif nahungku aku uh, udah usung pikna teknologi teh oke, singkuring kering, secara mudah-mudahan Ku ayahnya je cha iring, rangkung, nolai stari kena sanak budayang Sunda. atau pilih ayah kelepatan mas, sim kuring oge, mungkin dia punten cara pilih ayah dina ucapan boh, kata kata atau terapi bukiran warna gitu simbolin ada kayaknya kaya yang tersepangin dan and subscribe waruga 2245 assalamualaikum. assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh